Saya baru selesai komunikasi dengan mereka betul ya Jadi tadi kita komunikasi Nampus sejam Jadi, jadi saya tutup dulu tadi Maksud saya tadi ditanya-tanya oleh Bapak Leso. setelah itu Dapat telefon berkali-kali dari mereka Maksud saya komunikasi Memburu kekuatan Supaya mereka ada kepercayaan kepada penasihat rupanya mereka kendalanya adalah pertama masalah motif ekonomi jadi um, ayah almarhum kebetulan sudah tidak bekerja mungkin terpengaruh pandemi COVID-19 mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya yang berusaha jontak berikung di SD dan mereka masih tinggal di lingkungan SD itu mengontrak rumah sehingga tentulah hal seperti itu sangat membebani hati dan pikiran mereka kemudian lagi dia masih mempunyai tanggungan ada yang masih uh, kuliah sarjana atau baru akan lulus sarjana sehingga kuliahnya besar maka nanti apabila menghayal pengacara dari mana biayanya? itulah yang bercampur ya, dalam hati dan pikiran mereka selama dua hari ini, makanya berhenti tanda tangan kuasa oh, yang saya kirimkan dan tidak jadi seperti itu. biasa saya katakan, jangankan hutan sebagai perintah dan lain sebagai taburan. Hmm. Orang nasional, naja, orang sunda, orang jawa, orang indonesia timur, saya layani gratis. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sayang, pernah saya cairkan setengah miliar untuk mempunyai perkara, 23 perkara, perkara gereja dan bendera dunia. Amin. Jadi, apalagi seperti ini kasus kemanusiaan betulah, saya tidak akan berani meminta uangmu saudara. juga kini yang saya pengacara-pengacara hewan dari kemarin dan beberapa general, saya kata katakan kepada mereka, jangan pernah berharap uang dari sini Kalau mau minta uang, minta dari saya jangan ya. dari mereka Karena mereka ini sesungguhnya membutuhkan Bantuan, bila perlu nanti saya minta kepada Bapak Kalau diperlesok untuk menggalang dana boleh, boleh, boleh, boleh, pak, pak. nanti saya minta pak. Pak. Jadi, ya. oleh kata itu Banyak pertimbangannya Namanya orang tua, bagaimana dengan kasih saya, bagaimana dengan kini itu Saya kata katakan ini bukan urusan anak bapak. Jadi anak bapak dia adalah fokus bekerja, fokus sekolah. Ini adalah urusan orang tua, ayah, dan ibunya yang belum terima. Anaknya dihabisi secara... Itulah tadi kawan penyampaian daripada... Uh, Kuasa hukum Brigadir Joshua jadi ternyata keluarga almarhum Brigadir Joshua tidak mampu membayar pengacara, dan kita sudah dengarkan pernyataan daripada pengacara ini, Bapak Kamarudin Simanjuntak. Agak merinding, saya guys. Baru saya mendengar seumur hidup saya ada pengacara yang begini. Seumur hidup saya. Karena tahu betul. Yang ditolong ini tidak punya ekonomi. Maka tidak dipersulit. Saya secara pribadi. Dan mengajak sahabat keseluruhan Indonesia agar mendoakan Bapak Pengacara ini, Pak Marlimin Simanjuntak, agar senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, sehingga terus bisa menolong orang lain yang kesusahan serta dimurahkan rezekinya yang banyak dari yang halal. Dan bagi sahabat kura Indonesia yang mau membantu pendanaan, karena yang namanya pengacara, baru keluar dari rumah saja, untuk menuju ke tempat yang ingin dia bantu, itu sudah mengeluarkan biaya. Mengeluarkan biaya. Bolak-balik Pasti mengeluarkan biaya Siapapun pengacara itu Karena dengan ilmunyalah rezeki datang kepadanya Ilmu pengacara yang dikuasai inilah rezeki datang kepadanya Jadi silakan bagi sahabat kura Indonesia Yang sekiranya ingin membantu Mengurangi beban biaya pengacam pengacara ini silakan bantu kawan. Ya, yang sudah kenal silakan. Dan mungkin ya timnya Pak Kamaruddin Simanjuntak bisa mempublikasi nomor rekeningnya. Saya sangat yakin banyak yang akan membantu kondanaan ini. Pasti saya sangat yakin Entah itu seribu rupiah. Entah itu lima ribu rupiah. Entah itu sepuluh rupiah. Pasti ada. Nah begitu. minum saya kawan. Oh iya lupa. Ada lagi satu pengacara yang saya kenal. Ada dua ini pengacara anak muda yang selalu aktif saya sama di TikTok. Ada... Anak muda itu namanya Pak uh, Pak Francis Nuraya, nah, orang Batak juga tuh Francis Nuraya. Ini juga saya kenal baik dan sudah pernah ke tempat saya sekali ke tempat saya ini. Karena dia orang Meda, saya sering diskusi juga. Beberapa waktu lalu kejadian di Padang kalau nggak salah itu rumah makam Padang Taipia yang ada yang hampir eh, beririsan dengan Sarah orang Muslim yang difitnah ya. Yang masalah rumah makan di Padang, rumah makan Padang itu apa lagi ya? Fransi nuraya inilah yang bantu. Saya kaget, saya bilang kenapa kau bantu? Dia bilang begini. Bang Apakah saya seorang Kristen tidak boleh membantu yang Muslim? Jelas enggak, boleh. Siapa pun boleh tanpa mengenal agama. Tapi di langkah kawan, dan dia juga tidak minta dibayar. Artinya tidak memasang, oh kamu harus enggak. Kemudian ada pengacara yang kuda namanya Nurwan. Ini Pak Mirwan ini kalau nggak salah ini buru Ini juga sama, bergerak dulu. Semoga semakin banyak pengacara-pengacara yang profesional, yang tahu, yang betul-betul menguasai ilmu-ilmu hukum, yang bisa mengimbangi antara rezeki yang didapatnya dengan sedekah yang dikeluarkannya karena siapapun pengacara ya wajar kalau diberikan uang untuk biaya operasional oleh kliennya itu wajar besar atau kecilnya tergantung kesepakatan dan saya melihat dengan cara membantu kembali orang yang kesusahan tidak punya biaya Kemudian mau dibantu pengacara Saya anggap itu adalah bagian daripada sedekah murid Sip Kita berdoa semua Saya secara pribadi tetap mendoakan siapapun Saya doakan semoga almarhum Bergadir Joshua senantiasa Jampuni segala dosanya. Dan terima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkannya tetap kuat dan sabar. Saya juga tetap memberikan sinar saya, abang saya, Irjen Verdi dan keluarganya. Semoga juga diberikan kesehatan dan keselamatan. Karena saya masih punya keyakinan. Setiap manusia ingin berbuat baik, dan setiap manusia punya sisi gelap, punya sisi kejahatan dalam dirinya, itu setiap manusia. Namun manusia yang terbaik adalah mereka yang berani berbuat, berani bertanggung jawab, dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang tidak pantas dan berani menerima hukuman saya tetap si sinar saya abang saya walaupun saya katakan hukum harus tetap tegak di negeri ini tapi se sebagai kemanusiaan semua orang saya doakan baik-baik kawan dan saya juga doakan kepada seluruh tim pengacara tim sus, polri, pengacara dan semua yang terlibat dalam permasalahan ini sampai ke Kapolri, saya doakan yang sama. Semoga mereka semua diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Baik yang videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.